Tech Lovers, MPV premium Toyota Vellfire resmi mendebut di Jepang pada tahun 2008 silam. Nama Velfire itu berasal dari gabungan kata velvet dan fire. Untuk desain mewakili kekuatan dan inovasi. Tak heran jika wajahnya terlihat lebih agresif dan sporty daripada Alphard yang berdesain elegan. Velfire dilahirkan dengan konsep body model boxy. Desain itu memiliki keunggulan berupa kelapangan interior. Otomatis penumpang lebih dimanjakan lewat fitur kenyamanan yang ada. Hal itulah yang sulit dikalahkan oleh kompetitor Velfire di pasar Asia maupun Indonesia. Jangan heran, kalau Velfire menjadi salah satu mobil keluarga yang paling eksis di kalangan masyarakat kelas atas di Indonesia sampai detik ini. Dengan kenyamanan yang tak terbantahkan, membuat NTV berbadan besar tersebut banyak diandalkan sebagai mobil operasional para pesohor, pejabat negara, sampai keluarga MAPAN di Indonesia. Toyota Velfire generasi pertama ini masih dalam kondisi prima, baik di tampilan eksterior maupun interiornya. Supaya kabin MPV yang sudah berumur 8 tahun itu terlihat kembali segar, pemilik Velfire memberikan sentuhan personal kepada interior dengan menggunakan bahan ambient Seat maker Supardi dari Maestro Interior Car Leather Specialist telah mengganti bahan fabrik bawaan Velfire menjadi bahan MBTEC Premium Carrera. Layout interior first class pesawat yang menjadi ciri khas Velfire tetap dipertahankan oleh Supardi. Nah, agar kembali fresh, Bagian jok dan door trim dilakukan perbaikan, dan sedikit modifikasi pada bagian busa jok. Tak lupa, warna dominan hitam interior Velfire diselaraskan dengan warna black dari Amitech Premium Carrera. Bahan dengan tekstur napa itu digunakan pada bagian jok dan door trim. Supaya permukaan jok terlihat berbeda tampilannya, maka ditambahkan aksen list white dari Tech Premium Carrera. Kini ambience interior Velfire telah berubah, dan semakin terlihat mewah, serta nyaman tentunya. Nah, jika ada pertanyaan seputar modifikasi interior mobil, bisa kontak hotline Ambitek di 021-458-42598 atau chat whatsapp di 0812-1982-2323 Terima kasih, sampai jumpa di video lainnya.